serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan menarik seputar Leslar tentunya Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan dan kabar terbaru di malam hari ini Persahabat ya pastinya malam minggu kita ini Disuguhkan full vitamin bahagia dari Leslie dan Bilar Kita ke gambar pertama Persahabat ya, Perhatikan Iklan cute yang disuguhkan oleh Leslar Masya Allah banget ya Abang L Sampai tentunya bingung ya dan disini persahabat ya Papa Bilar Ini selalu cium Bunda Lesi Kejora Saking gemesnya ya Aduh dipeluk dulu Aduh masya Allah banget ya Pokoknya bahagia sekali melihat keluarga kecil Leslar Mudah-mudahan rumah tangganya langgang bahagia Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin postingan ini persahabat di posting kembali Atau diunggah kembali oleh akun virus.leslar Bu Fir juga disini menuliskan sebuah kalimat ada yang pansos nih sama abang L Si papap tium-tium berkedok iklan Katanya tuh bersahabat aja. Ya. Memang ini iklannya sangat cute banget Masya Allah Semoga selalu sukses untuk Leslar Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari sahabat Leslar Dari bila 8846 underscore Lesti underscore baby underscore L Disitu mengatakan gak kuat katanya melihatnya tuh bersahabat ya Saking gemesnya nih Lesti dan Bilar Masya Allah banget pokoknya kita bahagia sekali Happy sekali Malam minggu disuguhkan full vitamin Dari Lesti dan Rizky Bilar Dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya Dari akun Nonon Oscar Mozart mengatakan Sabar ya bang, ntar abang gedean, abang ciumin bunda sesuka abang Aduh, Masya Allah banget ya <laughs> Ini si cute banget Dan kita lihat persahabat ya Ke vitamin terbaru berikutnya di malam hari ini Kita keunggahan Dokter Siska Yang mengunggah video persahabatan ya, Di laman akun Instagram pribadinya Bareng Bunda Lesti Akhirnya ketemu juga Bunda Lesti ini. Aduh, Masya Allah banget ya Penampilan untuk malam hari ini selalu the best, selalu kece, dan pastinya bukan kaleng-kaleng. Persahabatnya Bunda Lesti terlihat sangat cantik. Kita lihat juga persahabatnya masih diunggahannya Dr. Siska, tuh Lesti Rizky Bilar. Malam minggunya best ini, persahabatnya Masya Allah, bukan seperti pasangan suami istri yang mereka seperti pacaran aja. Ini sikit banget, Masya Allah. Pokoknya, tahan-tahan yang mendoakan yang terbaik buat pasangan Lesti dan Rizky Bilar. Postingan ini pun persahabat ya dari pos oleh akun Leslar Alfati anusker FC Ada kalimat caption yang dituliskan juga Di postingan ini Fibusnya kayak orang pacaran Pasutri ini aduh Masya Allah banget ya Fibusnya seperti orang yang lagi pacaran Katanya tuh ya Dan kita lihat juga persahabat ya Dari Yunsi 12 Mengatakan di kalimat komentar Pacaran versi halalan Toyiban Aduh Masya Allah banget ya pacaranya versi halal pastinya outfitnya selalu bikin salvox persahabat ya dari Bunda Lesti dan Papa Bilar kita lihat persahabat ke fashionnya Bunda Lesti untuk sepatu yang dipakai oleh Bunda Lesti ini bermerek Alexander M. Queen persahabat ya masya Allah dibantul seharga 8.464.449 rupiah Harga yang sangat fantastis, luar biasa banget ya Masya Allah. Semoga berkah selalu barokah dan selalu berikan kemudahan kelancaran untuk rezeki Lesti dan Bilar. Kita juga bersama sebagai fans sejati, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan tetap kompak dan solid mendukung karya-karya dari Lesti dan Bilar. Jangan kemana-mana persahabat, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhanyat berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.